Dokter M Rifki. Siap, hadir. No. Dokter M Rifki, Kapten Dokter Ade, Fitriani uh, RW Dokter Fadli. Uh, GP Dokter Fadalah, obat Dokter Isan Catat. Dokter Isan Catat ya. Kita ulang, kita ulang-ulang aja nih kasusnya ya. Jadi jangan sampai nggak paham, soalnya sudah diulang-ulang ya khususnya ini dokter M. Rifki ya, ada pasien perempuan usianya 40 tahun datang dengan keluhan e, lemas dan berdebar baiklah uh, selamat uh, siang, Bu, dengan saya dokter Rifki yang bertulis pada hari ini dengan, dengan ibu Iba siapa ini. Um, umur Ibu, ya, nah, berapa? tahun. Terkala keluhannya Saya apa, ini, bu? ini dok berdebar dok sama rasanya lemes dan sesak rasanya dok. Uh -huh. uh, ada ininya sudah sejak kapan ini bu? Sejak dari rumah sudah sejak setengah berdebar. jaman ini dok. Setengah jam yang lalu ya. Uh, kemudian ada uh, rasa apakah ada Tidak pingsan ada, dok, sebelumnya? Pingsan. Cuma lemas rasanya. Tidak ada ya. Rasa lemas ya. Uh, kemudian uh, apakah ada uh, terasa keringat dingin? Keringat dingin, ya dok. Ada keringat dingin. Baiklah. Uh... Silahkan berbaring Bu, ya. Kita periksa terlebih dahulu. Baiklah, saya pasang oksigen, kemudian monitor dan IV line. Uh, baiklah, untuk uh, status uh, generalis, untuk tensinya 80 per 60. 80 per 60. Kemudian akralnya nah, dingin. apakah dingin? Kemudian CRD-nya. Apakah... 2 detik karena ada shock maka pasien eh, termasuk eh, tidak stabil kemudian dari irama nadinya, monitor eh, detaknya 180 nadret. kali per menit reguler baiklah eh, takikardi reguler kemudian untuk dari irama gambaran EKG-nya hmm. eh, gelombang uh, apa tuh nero. Nero takikardia tidak diikuti dengan apa tuh tidak adanya gelombang uh, P, curiga curiga SVT. Jadi uh, kita karena ini termasuk SVT yang unstable, maka kita rencanakan untuk tindakan uh, kardioversi. Hmm. Baiklah, Bu. Uh, saya akan merencanakan uh, untuk melakukan kejut listrik bu. Gunanya ini untuk uh, men mengatur ulang listrik yang uh, mm. tidak normal yang menyebabkan keluhan ibu berdebar-debar tadi. Namun nanti uh, akan ada pembiusan, kemudian juga ada memang efek samping seperti adanya luka bakar. Uh, namun itu nanti akan diminimalisir dengan adanya gel kemudian juga bisa nantinya terjadi henti jantung dan henti nafas namun untuk saat ini uh, manfaat ya dari tindakan uh, kejut listrik kardioversi ini lebih besar daripada uh, kerugiannya apakah ibu bisa ya, baiklah uh, kita, uh, kita persiapkan tim-tim dan uh, resusitasi kit harus lengkap harus ada AED uh, kemudian panggil tim-tim kompresi dan tim uh, ventilasi uh, kemudian uh, kita lakukan terlebih dahulu uh, persiapan, al persiapan alat uh, dan sedasi uh, kemudian sedasi kita lakukan dengan propofol 0,1 mg per kg berat badan berapa? berat propofol. badannya tadi berapa? Berapa? 0,1 mg 0,1 mg per kg ya. berat badan. Iya, Pak. Propofol. Berat badan. Kalau midazolam 0,1 sampai 0,3 mg per kg berat badan. Kalau propofol berapa? nya. Satu. Oh ya, 1 mg per kilogram berat badan. Berpadannya 70. Hmm. Kalau propofol 70 mg, kemudian kita pastikan pasien ya, ah, sudah tersenang. tidur pasiennya. Sudah tidur, lalu kita persiapkan uh, alat karya yaitu kalau uh, monofasik. Monofasik itu kita berikan setting dosis dengan karena kasusnya tadi, SPT, Nero, uh, regular, uh, kita mm -hmm. berikan dosis, uh, Nero, regular itu. Yeah. 5 mulai 50, 50 joule jou. terus kita, kita setting dosis uh, 50 joule lalu kita tekan mm -hmm. tombol synchronize mm -hmm. uh, lalu kita pastikan uh, ada strip mm -hmm. di atas irama memastikan uh, mm -hmm. sudah tersinkron lalu kita mm -hmm. minta gel uh, minta gel lalu mm -hmm. kita charging uh, kemudian tempelkan di APEX dan Sternum setelah ditempelkan. Lalu, uh, bila charging sudah full, kemudian kita kasih aba-aba ke tim. I'm clear, you are clear, mm -hmm. everybody clear. Kemudian, jika clear, kemudian mm -hmm. mata lihat ke monitor, Irama masih mm -hmm. uh, SPT, mm -hmm. shop delivered. Lalu, kita evaluasi okay, lagi okay. Irama. Iramanya masih SPT dok. Ya, kalau Irama masih SVT, kembali kita oh. uh, lakukan uh, kardioversi, namun dosisnya dinaikkan hmm. jadi... Uh, 100. 150. 150, uh, serat, dok. Eh, eh, yeah. 100 yeah. sampai 200. Kita nah, berapa, Jul? 50? 50. Ya, yeah. nanti 50, naik dok. berapa? Ya naiknya ya. Dulu. Jadi, ya, jadi berapa? Jadi sekarang, 100 Kemudian tekan tombol sing, charging. Tekan pedal di ini. Di sternum. Lalu clear, everybody clear, clear. shock deliver. Masih lagi irama Pasiennya Amnul udah oh. nya teraba, tensinya nggak kukur Iramanya ini Baiklah uh, Kemudian uh, Kita hmm. cek Nadi uh, Pasien kita Lakukan CPR uh, Ya yes. di Gimana perintahnya CPR, uh, CPR Kemudian Ada uh, kompresi 30 berbanding mm -hmm. uh, ventilasi 2 uh, push, hard, push fast uh, minimal mm -hmm. interruption complete recoil ah. kemudian oh. jangan mm -hmm. lalu sampai kita persiapkan alat defibrilasi mm -hmm. uh, lalu dan juga pemasangan air uh, mm -hmm. lain so, yeah. uh, dua uh, okay. menit masuk obat nggak dok masuk obat nah. uh, hmm? oh ya karena ini irama irama hmm? apa tuh Irama sokabel kita hmm. berikan daron yakin dok tapi sebelumnya belum ada, sebelum ada, obat. ada obat masuk obat apa enggak ini jadinya Uh, karena apa? C CPR uh, pertama. Baru, Baru CPR shock pertama yang pertama. pertama. Jadi kasih obat enggak Habis shock pertama? Uh, belum dok. Kita. Itu basi enggak dok? Belum. Uh, belum. Kita selesaikan satu Oke, satu. Dua satu, menit. Dua menit. 2 menit ya, stop, stop, stop CPR tukar kom pagi, oh. uh, lanjut lalu cek pagi, selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi, Suaranya nggak suara dokter Ricky coba, Dok, apa ya? Cek. Tes. ya. Halo, halo, ya. halo, halo, halo, <SILENCIO> kita apa tuh persiapkan defibrilasi lalu lalu ini apa tuh? persiapkan defibrilasi untuk monofasik lalu cek Yeah, apa? Apa? ya uh, ke kemudian uh, kemudian uh, tiga setelah set uh, menit apa tuh kita setting untuk defibrilasi uh, 360 mm -hmm. joul monofasik letakkan pad apa yang telah dikasih mitra gel di, di, di beri aba-aba uh, clear, you are clear, everybody clear. kemudian uh, mata ke mm -hmm. wadah, nama masih dan lalu uh, deliver lalu uh, selanjutnya CBR tetap dengan high quality CBR Uh, push fast complete recoil, minimal okay. interaction, kemudian jangan diperventilasi. Mm -hmm. uh, lalu kita persiapkan IV line dan uh, ETT. Untuk Karena mm -hmm. sudah shock yang kedua, kita uh, IV line masuk mm -hmm. epinephrine, uh, 1 mg uh, diencerkan dengan uh, NS, uh, kemudian uh, boleh okay. cepat uh, elevasi uh, mm -hmm tangan hmm. tangani angkat kemudian untuk intubet kita persiapkan uh, lakukan hmm. apa tuh intubasi intubasi uh, ya intubasi terpasang. Ya. Sudah terpasang. Oh, tadi masang intubasi? Intubasi terpasang. Intubasi ya, ya, in ini. ya in, in, intubasi, intubasi terpasang. terpasang kemudian uh, ya intubasi terpasang lalu kita uh, jalankan uh, intubasi sebanyak tiap 6 detik atau sekitar 10 hmm. kali per menit dan dengan jalan uh, jalan sendiri dengan CPR tetap 100 uh, Oke, sampai 2 100 menit kali 2 menit, Dok. kepala perintahnya? Kemudian, uh, baiklah uh, stop CPR, tukar posisi Uh, kita cek irama, irama tampak hmm. asistol, jadi uh, asistol berlanjut okay, asistol, CPR. Asistol jangan lupa. Hmm. Oh ya, yeah. kita pastikan dulu uh, apakah memang true asistol dengan mengecek uh, elektroda, uh, lalu listrik dan okay, juga terus, amplitude. True asistol. Kalau memang ter lanjutkan RGP, tetap dengan high quality mm -hmm. CPR. Uh, karena sebelumnya sudah masuk epinephrine, jadi kita kosongkan dulu obat oh. untuk siklus ini. Yeah. Sampai dengan dua menit. 2 menit. Ya, baiklah. Setelah 2 menit, uh, switch position. Kemudian uh, cek irama. Lalu, tak kemudian tak tidak tampak VF, tidak tampak VT. Lalu mm -hmm. kita cek nadi. Tidak ada ya, nadi. Baiklah, berarti termasuk proses mm -hmm. electrical activity. Baiklah lanjutkan uh, okay. CPR, uh, lanjutkan CPR, lalu kita mm -hmm. berikan epinefrin untuk siklus okay. uh, saat ini sampai dengan dua uh, menit, tetap dengan okay, menit CPR, lalu mm -hmm. kita cek irama cek lagi. Cek irama apa? Uh, Perintahnya dan. sebelum cek irama, 2 menit. Cek, cek. Dua menit, uh, stop RJP, switch hmm? tukar posisi, okay. kita cek irama, tanpa VT, VT kita pastikan dulu apakah ada nadi? Kok VT ada nadi? Kalau VT masa ada nadi? PT. Kok VT tidak dicek nadi, cek ada nadi PT, partai, so okay, so iya so Kalau VT tidak dicek nadi ya, oh, yeah. ingat ya. Yang dicek nadi tadi cuma apa? Yeah. Kalau bukan... Bukan VT, hmm. bukan VM. Jadi kalau ini diapain? Oh ya. Yeah. devip masih yeah, devip. Terus loh, Ya, terus. Perintahnya apa ini? Ya, berarti lanjutkan RJP, kita yeah. siapkan alat devip, lalu setting alat monofasik 360 okay. Joule, um, minta mm -hmm. gel Akan panel, diapesan yeah. sternum, lalu I'm clear, you are clear, everybody, everybody yeah. clear. Uh, mata lihat monitor irama masih VT okay. shock delivered hmm. 360 kemudian lanjutkan okay. uh, CPR lalu lalu, lalu kita uh, lalu. lanjutkan CPR 2 menit high quality lalu. CPR jangan lupa uh, tetap push hard push fast uh, sampai recoil jangan lupa, kemudian lupa. Kita, David sudah apalagi yang belum, -belum. Devip oh, sudah, karena, sudah, karena apa sudah lagi. Uh -uh. Devip sudah, kita masuk obat amiodaron, amiodaron loading hmm. 300 mg untuk yang okay. pertama. Oke, dua menit. Sambil uh, CPR itu satu siklus 2 menit, lalu kita stop RJP, switch hmm. tukar posisi, hmm. lalu kita cek irama. Tidak tanpa VT, tidak tanpa VF maupun asistol, hmm. maka kita cek nadi. Apakah ada nadinya? Ada nadi dokter. Berarti pasien sudah hmm. ROSC, uh, kita masuk ke uh, hmm. algoritma ROSC. Dengan pertama kita uh, evaluasi terlebih hmm. dahulu ventilasi. Ventilasi mulai dari uh, airway, apakah ada potensi jalan nafas? Ada, gargling, ada gargling. Nori. Baiklah, kita lakukan untuk airway, kita lakukan uh, Suction dengan terlebih dahulu memberikan hiperventilasi mm -hmm. kepada pasien Kemudian kita lakukan uh, cek uh, posisi ETT Apakah ada perubahan posisi ETT Lalu kita pastikan dari 5 posisi Dari epigastrik, kemudian 2 di basal paru mm -hmm. dan 2 di apex Kemudian uh, kita juga rencanakan nantinya ronsen Untuk evaluasi mm -hmm. posisi ETT Lalu kita cek juga saturasi oksigen Uh, berapa persen ini, dokter? Literasi 10.000 persen. Baiklah, SPO2 sudah uh, sesuai mencapai target. Lalu kita cek lagi, eh, uh, ini, eh, uh, RR respiratory rate. Apa ya, ada target napas spontan dari, lima kali per menit? Berarti masih kurang, eh, uh, jadi... VTP tetap kita hmm. lanjutkan. Kemudian uh, ke hemodinamik kita cek terlebih dahulu uh, bagaimana tensi. Tensinya? Uh, 70 per 40. 70 per 40 berarti belum mencapai hmm. MAP 65. Lalu uh, heart rate-nya? Heart rate-nya 120 heart rate kali per menit Berapa dokter? 120 kali per menit. Kemudian Uh, apakah ada akral, akral dingin? Akral dingin, ada. Kemudian, uh, C C lebih dari -kan. 2. Berarti pasien masih dalam kondisi uh, mm. shock. Lalu kita evaluasi dulu shocknya dari mm. irama. Apakah nah, iramanya tadi 120 kali per menit masih mm. TG kardi uh, Lalu, aman nggak? Nadinya kalau, aman nggak? Ada masalah irama di sini? Kalau oh, da dari monitor, P, P diikuti yeah. RS masih dokter. Ada masalah irama atau masalah heart rate di sini? Uh, lebih dari 100 hmm. dokter. Berapa kalau yang bermasalah? Lebih dari? Oh ya, di atas rapi, berarti ada masalah nggak Kira-kira ini ya. tidak, uh, tidak berarti kita lanjut. Kalau hmm. uh, berarti uh, irama, irama hmm. clear, kemudian kita cek untuk volume. Hmm. Volume ini kita lakukan fluid challenge test okay. terlebih dahulu, fluid cell test dengan uh, 2 sampai empat cc. N Mm -hmm. NS dengan NS 2-4 kg badan dari pasien tadi okay. uh, kita apa tuh, lakukan selama 10-15 menit kita nah, cek ya naik. Apakah ada naik, apa -apa jadi 80 ada per 60, 60. hatretnya turun jadi 100 kali per menit ya baik dokter 80, 120, hmm. 200 berarti MAP tercapai jadi uh, kalau itu hemodinamik berarti clear masalah apa hipotensi per 50 80 per 50 dokter tensinya 8 180 oh ya MAP yeah. masih 60 berarti berarti challenge test kedua yeah. berarti ya, ya dia kedua. berarti kita lakukan yang kedua ya oke okay, kita lakukan kedua challenge test kedua dua apa ya dua 2 sampai langsung tadi kita akan 2 sampai 4 sisi per kilogram per badan sama 10 sampai 20. Tensinya naik jadi 100 per 60. puluh nya ada Baiklah, Mbak Arti. CRT-nya kurang dari dua Mau diapain lagi, Dokter Mbak Berarti hemodinamik sudah clear. Lanjut kita ke Masalah kardio, kardio kita uh, lakukan EKG Jangan lupa pasang kateter apa? urin ya, ya Oke, okay. kita masuk ke kardiovaskular lalu. dilakukan apa? Uh, dilakukan hmm? EKG 12 lit uh, 12 lit apakah Ada ini STL Ada nggak? Ada nggak? Tidak hmm? ada Hmm. Uh, tidak ada, tidak hmm. ada elevasi, uh, jadi uh, kardi kardiovaskular hmm. normal. Kemudian kita cek ke ini, neuro neuro kita lakukan perintah, Pak. Tolong angkat hmm. tangannya, apakah ada pasien bisa ikut perintah? Hmm. Tidak mengikuti perintah, apa yang dilakukan? Kalau tidak, nah, berarti kita lakukan. TM targeted temperature management dengan uh, memberikan infus NS uh, dingin atau dengan black mm -hmm. blanket agar suhu pasang 30 puluh sampai tiga derajat celcius mm -hmm. selama dua puluh empat jam mm -hmm. untuk tata laksana lalu kemudian start Evaluasi hmm. neuro, kita evaluasi juga mengenai metabolik. Kita minta hasil laboratorium okay. dan elektronik. Tidak kenapa ini lima kali matenya apa jadinya? Hmm. Hmm. Kemungkinan hmm. kalau ini pasien apa tadi? Masuknya? Dari... Masuknya awalnya spt, e, berarti uh, kira -kira. kalau dari apa? Hipoksia? Oh ya hipofolum. volume bisa. Hiposia... Ininya. hai, siapa lagi? Gangguan Gangguan. Kemudian. hai, irama, gangguan? Gangguan irama. Hiper atau atau ah, Hiper atau hipo. hiper atau ya. hai, apa? hai, hai, nah, eh.